Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu Muhammadan abdu wa Jumpa kembali dengan Akidah Channel pada kesempatan kali ini masih dalam video-video reaction menghadang para penghujat dan para misionaris yang setiap detik, setiap waktu berusaha untuk merongrong iman saudara-saudara kita yang masih lemah. Semoga ikhwan vila semuanya selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dan tetap dalam iman dan islam kita Untuk kali ini kita akan mengangkat sebuah video dari Taibudin Ibrahim Yang mana untuk sesi ini dia membahas tentang satu ayat di dalam surat al fatihah Yang diartikan dengan semau dia Dan bahkan sangat berbeda sekali artinya dia hanya comot di tengah-tengah ayat dan diartikan dengan sebuah kebencian Yang pastinya si Udin selalu membawa hal-hal yang menurut dia untuk menggiring opini publik Supaya berkesan di dalam Al-Quran itu banyak ayat yang menjelaskan tentang kebencian Kebencian kepada orang non-muslim di mana kita ketahui semuanya kalau umat Islam meyakini orang di luar Islam itu kafir Di dalam Al-Quran banyak sekali menjelaskan Tapi apapun itu adalah hak mutlak dari umat Muslim yang memang Meyakini kesempurnaan Al-Quran, wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, yang diajarkan kepada umat manusia. Dan kalaupun umat Kristen tidak meyakini ayat-ayat Al-Quran, jangan baper. <laughs> Kalau dikatakan kafir, kalaupun di Al-Quran itu menyatakan orang Yahudi. Orang Nasrani itu masuk neraka. Itu bukan sebuah kebencian tapi sebuah penjelasan kepada umat manusia yang disampaikan melalui firman Allah di dalam Al-Quran sehingga bisa menuntun umat manusia di mana kita dituntun, dituntun dalam kebenaran. Dan bagaimana video tersebut kita simak yang satu ini mengungkapkan beberapa ayat yang disebut 300 itu dalam kelompok 300 untuk saya sampaikan hari ini Nah, saudara-saudara ada tema dalam Alkitab yaitu jangan mengutuk Yahudi tetapi di dalam kita itu selalu mengutuk yahudi. Di dalam Alkitab barang siapa yang mengutuk Yahudi maka terkutuklah. Sejak zaman sejak saya kecil sejak saya kecil Indonesia selalu mengutuk Yahudi. Pokoknya tiada waktu untuk tidak mengutuk, termasuk di dalam bacaan bacaan sholatnya di dalam surat Fatihah itu al alaihim, alaihim, yaitu orang Yahudi, orang yang tertutup, yang dikutuk atasnya orang yang selalu dikutuk. Nah, di sini kita dapat poin ya ikhwan fillah semuanya. Si Udin membawakan satu ayat di dalam surat Al-Fatihah di mana dia memotong langsung di tengah-tengah dan dinarasikan bahwa di dalam ayat I tersebut Mengutuk orang Yahudi Untuk itu kita perlu juga meluruskan Supaya teredukasi saudara-saudara kita Yang eh, belum paham di mana si Udin ini Tujuannya hanya untuk Menggiring opini publik Supaya orang Tersesat yang memang Selama ini dianggap Lebih tahu tentang Al-Quran Di antara orang-orang Kristen A'udhu bi-Llahi min al shaytani rajim Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Surat al alaihim. غير yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Sangat berbeda sekali apa yang dikatakan Si Udin dengan ayat yang ada di dalam Surat Al-Fatihah, ayat ketujuh ini. Dia mengatakan, 'Makhluk di situ ada.' Wow! Makzub bukan makzub. Nah, al kata dia, padahal di situ bukan al -maghzuh. bukan langsung seperti itu. Berbeda maknanya, hoiril makzub. Nah, di sini mereka tidak tahu, si Udin tahu, tapi dengan narasi kebenciannya. Untuk menggiring opini publik supaya berbeda makna nah, di situ, yang narasi si Udin adalah mengutuk orang Yahudi, padahal di dalam tafsirnya tidak ada satupun arti di situ yang menyebutkan terkutuk untuk orang Yahudi. Enggak ada, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya berupa keimanan, hidayah dan ridhomu Mereka itu seperti dijelaskan dalam surat An-Nisa di ayat 69. Para nabi yang telah dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk memperoleh bimbingan sekaligus ditugasi untuk menuntun manusia menuju kebenaran Ilahi. Nah, jadi banyak yang menjelaskan tafsirnya juga jelas, bukan seperti apa yang dikatakan Si Udin. Ini dimana Si Udin mengatakan, "Setiap hari orang Islam itu mengutuk orang Yahudi di setiap solat, di setiap mengucapkan, dan membacakan Surat Al-Fatihah seperti yang dinarasikan oleh..." Si Udin, padahal di situ jelas Surat latihan antalaihim, roiril magzubi alaihim, walau Tapi si Udin mengatakan magzub <tuh> al di mana ada di situ al <tuh> magzub, <tuh> nggak ada. Yang ada adalah Ghairil magzubi alaihim, bukan? Al maghrib bukan. Coba perhatikan Ikhwan Villa semuanya dia membaca, dia mengatakan al maghrib. Nah, di situ lupa. Wow, ditinggalkan untuk menarasikan arti dan makna yang berbeda. Disinilah si Udin tahu, tapi dia menyembunyikan sebuah kebenaran. Untuk bertujuan Menyesatkan Kita lanjutkan videonya Ikhwan Villa semuanya Jadi Di surat pertama saja Di dalam Al-Quran itu mengutuk Yahudi Walau Sesat Yang disebut sesat itu ya orang Kristen Itu di dalam Terminologi Muslim Itu saja sudah berbahaya bagi kelangsungan hidup kita. Nah, kembali dia mengatakan, "Walau dolin, memang di situ mereka yang sesat, tetapi bila dikatakan di situ, kata dia, orang Nasrani memang benar orang Nasrani, tetapi pertanyaannya, apakah Nasrani itu Kristen?" nah di sini sangat berbeda jadi uh, yang dikatakan di sini yaitu yang mengetahui kebenaran tetapi tidak mengikuti dan mengamalkannya bahkan menentangnya seperti sebagai kelompok Yahudi dan yang mengikuti jalan mereka dan bukan pula jalan mereka yang sesat dari jalan kebenaran dan kebaikan seperti se Bagian kelompok Nasrani dan yang sejalan dengan mereka, sebab mereka enggan beriman dan mengikuti petunjukmu. Jadi, yang dikatakan di sini, umat Islam dijelaskan di dalam Surat Al-Fatihah itu: orang-orang sesat itu adalah orang yang tidak mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang disampaikan kepada Rasulullah SAW Dan tidak mengakui bahwa Rasulullah SAW Baginda Muhammad SAW itu sebagai nabi yang terakhir Jadi apapun yang ada di dalam Al-Quran Itu menjelaskan untuk umat Islam kalau memang di dalam Al-Quran menjelaskan Nasrani itu orang kafir, Yahudi itu kafir, dan itu adalah orang-orang yang sesat, itu kita katakan memang seperti itu karena mereka-mereka itu tidak mau mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ, jangan baper. Kamu nggak meyakini Al-Qur'an tapi kamu baper dengan Al-Qur'an gue saja tidak baper dengan Bibelmu Kamu katakan di dalam Bibel apapun umat Islam kami nggak baper, itu ajaranmu Itu imanmu Itu Ikhwan Vila semuanya Nah apalagi ini adalah negara Jadi negara mengutuk negara Nah saudara-saudara. Ya. Yang terakhir adalah Presiden Jokowi Mei 2001 lalu Pak Presiden mengutuk Yahudi Sementara organisasi-organisasi lain juga Majelis Ulama Muhammadiyah Hanya NO yang tidak melakukannya secara organisasi MO tidak menguup Yahudi kalau Muhammad dia ah, sudah biasa itu Sejak saya kecil itu dia selalu menutup Yahudi nah di sini menyebutkan Presiden Jokowi mengutuk Yahudi ini salah pengertian kalau dia menarasikan seperti ini opini yang seperti ini harus kita hadang karena apa mengutuk Diartikan sangat berbeda dengan maksud yang sebenarnya Mengutuk itu atas perbuatan yang mengganggu kestabilan dan kedamaian satu negara Mengutuk perbuatan-perbuatan yang tidak mencerminkan kedamaian suatu bangsa Ini yang dikutuk bukan ada hubungannya terus dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, kalau Presiden Jokowi mengutuk perbuatan-perbuatan suatu negara yang sedang berperang? Ini jadi, ya, ikhwan wilayah. Si Udin selalu membawa narasi seperti ini supaya negara Indonesia ini, gaduh, anak-anak bangsa bisa digiring oleh si Udin ini. Tapi insyaallah Allah saya percaya, saudara-saudaraku semuanya bisa. Menyikapi dengan bijak Tapi apapun itu Kita harus selalu membentengi umat cari Segala usaha para misionaris dan para penghujat seperti ini Semoga apa yang disampaikan si Udin ini Sama sekali tidak mempengaruhi anak-anak bangsa Atas sebuah kebencian yang diajarkan si Udin Bob. Nah itu saya tunjukkan gambarnya. Nah ini menutup hmm. Free Palestina and Israel Occupation. Hmm. Jadi tidak sekarang bendera Palestina. Jadi orang-orang Islam di negara-negara termasuk di London di Amerika juga ada yang berani menuntut itu tapi ini adalah sebuah bencana yang akan kembali kepada dia memang kita harus tahu kenapa Palestina itu melakukan serangan terhadap Yahudi atau sebaliknya intinya bahwa itu tanah perjanjian tanah milik orang Yahudi tanah perjanjian yang lewat sumpah pencipta langit dalam bumi bahwa itu adalah tanah milik moyang menanti <t> inilah ya satu kejadian di satu negara dicampur adukkan oleh si Udin ini supaya misinya itu berhasil. Jadi ya kita ini kan pinter ya umat Islam ini cerdas ya. Tapi dianggap sama si udin ini tidak mengerti. Dia menganggap dia paling pinter. Dia nggak tahu ya orang itu pasti banyak yang lebih pintar dari kita. Di atas langit ada langit. Dia merasa lebih pinter. Mengartikan peperangan suatu negara. Dicampur adukan pada ajaran satu agama, jadi disinilah si Udin mengolah pemikiran untuk memecah belah anak bangsa, dinarasikan Yahudi, dan lain-lain. Ini ikhwan villa, ya. Jadi, kita selalu uh, mereaksi video seperti ini. Mohon maaf untuk ikhwan villa semuanya. Bila saya berkomentar agak panjang, semuanya itu pasti saya masih dalam konteks video reaction. Mohon maaf kalau video ini selalu saya komentari sedikit agak panjang karena itu memang aturan-aturan yang uh, dianjurkan dari video reaction. Jadi mohon maaf kalau Ivan Villa semuanya kurang nyaman dengan Aqidah Channel kalau videonya sering saya komentari. Jadi kita pun harus mengomentari atas giringan-giringan orang seperti ini. Narasi-narasi kebencian ini Van Vila semuanya. Ini tidak ada benernya. Kita tidak boleh tinggal diam. Kita harus bersama-sama mengadang orang seperti ini. Tidak boleh, tidak boleh. Anak-anak bangsa harus kita jaga. Jangan sampai didoktrin oleh pikiran si Udin ini. Nah kalau Kristen kata seperti itu doktrin. Untuk memasukkan suatu pemikiran yang bisa tertanam kepada seseorang dan melekat di sana. Inilah Ikhwan filayah. Hati-hati kita harus waspada dengan orang-orang seperti ini. Termasuk Palestina dan Israel hari ini. Tanah perjanjian. Yang menjanjikan penciptaan akhir dan bumi. Tetapi... Pada abad awal abad ketujuh direbut oleh Muslim, yang negeri, negeri Palestina itu direbut oleh Muslim. Lalu dikatakan bahwa itu negara Arab, tanah Arab. Jadi Palestina itu adalah tanah dua sertifikat. Sertifikat pertama bahwa eh. 600 tahun kemudian setelah Alkitab Ada sertifikat kedua, muncul sertifikat kedua Al-Quran Al-Quran mengatakan Subhanallah as-ra'ubi abdi laila ila minal masjidil al-ra'ud masjidil al-ra'ud fiha Maksudnya, Allah telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang diberkahi kepadanya. Jadi, dengan ayat itu, surat ke surat ke 17 ayat 1 menunjukkan bahwa klaim atas tanah Palestina sebagai tanahnya peran Islam. Nah, disinilah ikhwan villa semuanya ya. <tuh> si Udin ini bercerita tentang surat al-Isra, ya. Jadi, narasi-narasi <tuh> seperti ini jadi memang harus kita bantah bahwa ini tujuannya untuk memecah anak bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. <tuh> SUBHAANALLADHI ASRA BI ABDIHI LEYLAN MINAL MASJIDIL HARAM MINAL MASJIDIL HARAMI ILAL MASJIDIL AQSA LADHI BARAKNAHA AULA HAULA NURIYAHU MIN AYATINA Inna basir Jadi disitu mahasuci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam Dan dari al-masjidil haram ke masjidil aqsa Yang telah kami berkait sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya Sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami Sesungguhnya dia adalah maha mendengar Lagi maha mengetahui Di situ Allah memuliakan kedudukan dirinya Dan mengagungkan urusannya karena kuasanya Untuk melakukan hal-hal yang tidak dapat diperbuat oleh Siapapun selain Allah Subhanahu wa taala tiada Tuhan yang berhak disembah selainnya dan tidak ada Tuhan penguasa alam selainnya. Dialah yang menjalankan hambanya Muhammad di malam hari pada sebagian malam yang dengan jasad dan ruhnya dalam keadaan terjaga. Bukan tidur Dari Masjidil Haram Di Mekah menuju Masjidil Aqsa Di Baitul Maqdis Yang Allah Memberikahi Sekelilingnya dari sekitar tanam tanamannya buah-buahannya Dan sebagainya Dan dia menjadikan Sebagai tempat hidup banyak Nabi Agar ia dapat menyaksikan Keajaiban-keajaiban kuasa Allah Dan petunjuk-petunjuk Keesaannya sesungguhnya Allah Dia maha mendengar semua ucapan para hambanya lagi maha melihat semua perbuatan mereka maka Dia akan memberkahi hak setiap orang di dunia dan di akhirat jadi di sini saya baca lengkap supaya apa yang dikatakan udin bla bla bla bla bla ini karena sebuah peperangan atau pertikian suatu negara itu bukanlah ajaran yang dianjurkan Konteksnya peperangan itu terjadi bila ada penyerangan Itu kalau umat Islam Kalau diserang itu bertahan Tidak seperti ajaran kasih Masa Pukul pipi kiri terus Balas pipi kanan Ya enggak seperti itu Harga diri tetap dipertahankan Konteks peperangan Itu harus dilihat Konteksnya seperti apa Ini Huan Villa ya, Perlu diketahui Berbeda dengan bangsa Indonesia 350 tahun Tidak pernah bermasalah dengan Kristen Tidak bermasalah dengan orang negara lain Tapi diserang Dijajah 350 tahun Itu sejarah yang tercatat Dan tidak bisa terhapuskan Sepanjang zaman Jadi ikhwan pula semuanya Bagi oten-oten yang kepanasan Mau belajar Kalau ingin tahu yang sebenarnya Jangan kamu belajar dengan ilmu yang Dibawakan dengan sebuah kebencian Dengan tujuan penyesatan Kenapa? Apapun yang disampaikan oleh Si Udin, karena Si Udin ini tidak mengimani Al-Qur'an, pasti dia punya tujuan untuk penyesatan. Berbeda dengan umat Islam, bila menjelaskan, pasti untuk menjelaskan sebuah kebenaran, menyampaikan sebuah kebenaran, dan berjihad di dalam. Kebenaran menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Itu Ikhwan bilang, semuanya sedikit video reaksi dari akidah channel. Semoga bermanfaat dan semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap dalam iman dan Islam kita, tingkatkan iman dan taqwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan.